Sulit, tapi harus dijalani <laughs> Itulah keluhan yang mungkin tidak pernah diungkapkan Mungkin juga sebaliknya Keluhan itu sudah seringkali diluahkan Kalimat tersebut ada benarnya Bisa jadi itu adalah kalimat yang paling benar Semua butuh proses Jangan terlalu cepat menyerah jika kau tak menjalani kesulitan itu Kau tak akan pernah melaluinya Apapun kesulitan itu sekarang Cobalah untuk melaluinya Dengan usahamu yang mungkin lebih besar dari semua orang Dan percayalah Kau tak pernah sendiri Kau sedang berjuang bersama doa-doamu dan usahamu Untuk hasil akhirnya Biar takdir yang menentukan hanya perlu berusaha dan berdoa.